Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara menggunakan atau cara mengaktifkan dark mode di Windows ya. Jadi kalau kalian tahu juga kayak Twitter atau mungkin uh, Facebook itu udah ada yang namanya dark mode dan ya jujur jadi lebih enak aja sih ngelihatnya dan lebih keren aja kalau menurut saya ya. Dan kalau kalian tahu juga untuk file explorer atau Windows explorer di Windows itu biasanya kan warna putih, tapi di sini warna gelap dan ini bukan mode ini bukan diturunin kontrasnya dan sebagainya, tapi ini adalah dark mode. Dan untuk cara Mengaktifkannya atau cara pakainya gampang banget. Kalian cukup ke start, tapi kalian pastiin dulu untuk build windowsnya, atau ya, kalau ada update, ya update dululah lah ya. Windowsnya ya, kalian tinggal kalian klik start aja, terus kalian klik setting seperti biasa gitu, dan kalian cukup ke personalization. Kalian klik aja dan di sini kita akan ke colors ya. Di sini kita akan ke colors kita akan klik saja dan uh, choose your color Di sini kita pilih dark, jangan yang light. Karena untuk yang defaultnya adalah light dan kalau kalian buka gitu, ya kalian buka di Windows Explorer nanti di sini akan jadi warna putih gitu untuk warnanya. Walaupun mungkin kalian pakai tema yang light tapi di sininya warna hitam tapi untuk Windows Explorer nya adalah warna putih karena itu mungkin dari colorsnya ya bisa diganti juga untuk uh, ininya bisa diganti gitu nanti. Nah tapi di sini kita akan mengganti semuanya jadi warna hitam Pak. Jadi di sini kita kita akan klik saja yang itu dan di sini kita akan ganti ke dark ya atau ya warna ya gelap gitu ya kayak gitulah dan ya memang agak sedikit kayak uh, nunggu dulu ya dan memang untuk yang di sini aja sih sejujuk kekurangannya saat kemarin saya nyoba untuk uh, mengaktifkan mode dark di sini kekurangannya di sini setting ini nggak kelihatan gitu walaupun ini agak kelihatan ya tapi kalau dilihat dari jauh nggak kelihatan nggak kayak yang kayak ini Kenapa nggak dibikin warna putih aja gitu? Daripada dibikin jadi warna abu gitu. Dan ini juga ada transparasi effects. Dan kalau kalian mau aktifin, silahkan nanti bakal jadi ada transparan kayak gini. Jadi yang baik kawannya tuh kelihatan. Kalau di sini di off, nanti bakal jadi warna hitam ya ininya nah kayak gini jadi nggak akan kelihatan gitu sampai belakangnya tapi jujur saya lebih suka yang transparasi apex gitu ya jadi tinggal di on saja tapi kalau mungkin sini kalian pengen benar-benar item ya yang di bawah ini untuk taskbar ya sini kalian cukup klik off aja biar benar-benar item gitu ya, untuk warnanya gitu tapi terserah kalian kalau di sininya pengen transparan silahkan cuman saya nggak gitu ya jadi ya udahlah di sini kita akan off saja dan udah gitu doang ya untuk cara mengaktifkannya cukup gampang banget dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan ya jangan lupa untuk update dulu Windowsnya kalau kalian mau pakai dark mode ini kayaknya kalau Windows 10 yang belum diupdate kayaknya belum bisa gitu ya, untuk pakai dark mode kayak gini. Dan ya jadi cukup segitu doang untuk videonya. Thanks for watching. Bye.